Iya, oh, cakep banget. Terima di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima wah media. wah mungkin, so. wah wow, wo. ja, wow. Bang set gue MVP ganjil. Gigi. guys guys. Angkaramisi. Gigi itu. What happened? Oh, <coughs> What happened? Adik. Oh ditunganya mantap banget saya gua enggak nyangka. Mungkin yang lo itu lo. Dia beli ini, dia beli ini tadi. Apa sepatu rapid boost buat cepat ke atas? Pasti loh Oh ada push tadi gila sih 10 Lagi meta emang map ketutupan sejarahnya ya yeah, Blacklist juga ketutupan sejarah M3 sejarah juga Blacklist Kenapa ya pulang Paral mereka mati 4 Kenapa enggak pulang ya lain tapi kan, anjing, anjing, anjing, kayak gitu, <tuh> apa cok? Ah, pasti, eh, usul, mana PBG nih? Bebekan nih,